otomatis aja deh. gua habis disedingin mulu. Come on bro. Come on bro. Sorry. Ah. Tapi enggak usah senang dulu men, Real Madrid biasanya epic comeback, Bro. Tuh kalau udah pakai gaya begitu. Aduh, men, ahlan wa ahlan bik. Aduh, men. re Rek, gantian. Oke. Okay come on bro oke okay. wah oh sorry man sorry bro uh oh buang <laughs> langsung Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman, kita welcome back Mining di channel, tonton aja masih bersama saya Pro Ahmad Bro Kali ini saya mau bermain lagi Viva Mobile Bro Karena saya udah terlalu sering kena degradasi Akhirnya saya mau melanjutkan kembali Viva Mobile Bro Viva Mobile Degradasi judulnya men Viva Mobile Oh men saya overallnya baru 115, saya kemarin kena degradasi dari kelas dunia 1 menjadi kelas dunia 2, saya turun. Dan tadi siang saya, eh, tadi, maksudnya tadi saya buka Vivo Mobile itu saya nggak ada, bulan ini nggak ada peringkat ya bro, nggak ada peringkat. Saya mau nyobain dulu deh ini, satu lawan satu karena saya nggak pernah nyobain event-event yang lain bro tuh. Turun semua bro, menang cuma 8, tiga 38, combo 3, oke saya mau coba main bro. Viva Mobile ini, bro Oh, kemyot, kemyot Kemyot, kemyot, aduh, aduh Ya, ya, ya Oke, lawan saya Galih Galih, Ginanjar, 2323, oke okay. huh? Pas dunia 2, tapi uh, Lini-lininya Serangannya gede, bro, lini tengahnya Tuh, gue pasti selalu ketemu Sama Real Madrid, nggak tahu kenapa, men Real Madrid, Barcelona, Real Madrid, Barcelona Aduh, bro, bro ini jagonya Epic comeback, men. Real Madrid, men. Uh, Ferrari yang 121, rek. Oke, okay. mana saya? jadi tuan rumah lagi. Kalau jadi tuan rumah, biasanya kalahan bro! Come on, bro! hai, <laughs> aja ke hai, Aneh banget, ya uh, Aduh, greget banget! Anjir, ah, greget banget! Kue rek serius, loh, loh, rek gak offset. Anjay sendiri, anjay anjay men, anjay, anjay, anjay ani anjay, men, aduh sorry men, sorry sorry sorry sorry sorry sorry sorry, okay? oke, uh ini nih umpan lambung yang begini, lambung silang itu yang ngeri bro, lambung silang, aduh, terlalu, pemirsa, bapak pele, kita umpan ke bapak pele, maju bapak pele. oke okay. otomatis saja deh Kuah di shreddingin mulu hehehehe <laughs> hehehehe hajir gua jadi ketik ikut ternyek hehehe <laughs> come on bro come on bro suuuu so Sui, uh, wow, gokil banget rukulnya bro, hahaha, <laughs> ah, tapi gak usah seneng dulu men. Real Madrid biasanya lebih comeback bro tuh. Kalau udah pakai gaya begitu, aduh men, ahlan wasahlan ahlan big, aduh men, gantian rek, gantian, oke, okay. bola tengah. Bro, set Tuh, kalau udah begitu ngeri bro Lah Kasih kok bapak pele Oke, men Kita istirahat Di jeda pertama Aduh aduh men, sorry, sorry, sorry, sorry sorry, sorry menyori, breng abis ini pemain gue mau gue buang-buangin rek. lah gimana sih bro epic comeback real madrid epic comeback epic comeback, epic comeback epic comeback oke okay, men <laughs> men Wih sorry bro, double dia rek Ilih, anjir gak bisa mencet Come on bro, come on bro Oh, uh, mah disundul. Sorry, bro. Sorry, mah, bro. Dia kalau udah kayak nyampe-nyampe gitu, bro. aduh aku, Gol, men asis dari bapak pele bapak pele memberi asis Ke mana, Cukup Bro? Asem, awesome. asem, awesome. out ya? Oke, okay. oke, okay. wah, oh, sorry, man. Lel le le le le le le le le le le Thank you Bang Galih Galih Ratna kita imbang tapi saya belum mencapai ini bro belum mencapai Griezmann oh tadi nih saya intipin enggak deh, batal oh oke okay. begitu ternyata oh tak kirain Bapak Pele yang ngasih asis tadi ternyata buka. oh Siapa ini? Wuh Hul Oke, okay. Aduh Men, men Tetep aja gua nggak menang, men Tetep aja gua nggak menang Tetep aja gua nggak menang, bro Ini Satu permainan tapi gua nggak menang <coughs> Aduh, bro Ini klaim-klaimin dulu deh Lumayan kalau ke pertukaran kira-kira dapat apa ya? Pemain saya jelek-jelek banget bro kali ini bro. Dijual nggak laku. Buat apa coba kalau dijual nggak laku? Ya kan? Kalau dijual nggak laku itu untuk apa bro? Masih jauh. Sergio Ramos belum dapat saya bro Astagfirullah pertukaran 106 Tambah kilat Gak ada bro <laughs> Gak punya pemain UCL Pemain UCL gak ada Oke Hadiah harian Liga Liga Liga Oh, ini gua akun kedua Barcelona. Oh, pakai Manchester City. Halo, oke, halo. Oh, Bang Fatih, Bang Barcelona, Bang, bang Berry Pop, Bang Berry Pop. Aduh, men, kalau ke toko beli apa, bro? Kira-kira, bro, kalau ke toko kita. Ketuku enaknya itu membeli fantasi. Kok membeli fantasi? <tuk> eh. Ahlan mas sahlan. Udah atau aja, Bro. Minimal ribu Terbatas. Mahal-mahal semua, Rek. Mahal. Gue enggak mau, yo, kalau mahal-mahal begini, yo. Mending cari yang gratisan. Ya enggak, Bro. Ngapain mahal-mahal? Eh lama paket gratis UCL Oke ini tadi sama bro lima ratus bro, hah hadiah terjamin lah pemainnya atau icon bro berani ya UCL oke kita pack opening kita pack opening bro kita Back opening Satu Dua Buka Oh belum Hah? Bro Katanya ada sudah nih bro Kok semua? Ah, Irones Aduh Tidak memuaskan, Rek Tidak memuaskan Gak masuk kan, Rek. Tak kira mau pack opening anjay. Waduh, rugi. Rugi. Rugi, Bro. Ngelari degradasi tapi enggak kelar-kelar, Bro, saya, Bro. Mau ngelarin degradasi. Ya Allah, ya Rabbi. Susah sekali, Men. Mau ngelarin degradasi aja enggak kelar-kelar, Rek. Rek. Gimana, re-re, Gimana, Viva? Mobil saya mau maju. Ini aja, kelar-kelar. Oke, okay. oke, okay, thank you. Dapat sarpas. Oke, okay, sarpasnya apa nih, bro? Wow, 150, lumayan lah, tabungan. lumayan lah. Oke, okay. oke, okay, thank you buat teman-teman. Saya siapa ini? Codot bro ini bahasanya, hahaha, puset, ngawur, coba satu dua enam, aduh bro terlalu barbar man, oke okay. thank you buat teman-teman yang udah selalu support saya di. Mobile, Buat Bang Barcelona atau Bang Abek, Valf, Abek Fals, saya ngucapin terima kasih banyak, uh, saya belum bisa mabar ya bang, karena kita online nya itu udah undi, kadang saya online, Bang Barcelona nggak online, kadang Bang Barcelona online, saya nggak online gitu bang, oke, okay? terima kasih banyak buat teman-teman yang udah selalu support saya di permainan game FIFA Mobile, nyatanya saya masih kena degradasi ya bro, dari kelas dunia 1 menjadi kelas dunia 3 Dan sebentar lagi saya berada di level 31 Walaupun peringkat saya masih kelas dunia 2 Oke, okay? terima kasih teman-teman Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh